Menurut Cristiano Ronaldo, demi bisa bersaing jadi juara maka Manchester United butuh perubahan drastis. Sebelumnya, Zlatan Ibrahimovic pun pernah mengungkapkan hal yang sama. Seperti Picasso bilang, Anda harus menghancurkan untuk bisa membangun ulang dan jika mereka ingin mengawalinya dengan diriku maka, buatku, itu bukanlah sebuah masalah, jelas Ronaldo. Beberapa tahun lalu, dalam buku autobiografinya yang berjudul, Adrenalin, Zlatan Ibrahimovic juga pernah memberi kritik pedas kepada The Red Devil. Satu hal yang mengejutkan saya, semua orang menganggap MU sebagai klub top, salah satu yang terkaya dan terkuat di dunia dan saya dari luar melihatnya memang seperti itu, tulis Ibra di bukunya itu. Tapi begitu saya berada di sana, saya menemukan mentalitas kecil yang tertutup, tambahnya.